Mm -hmm. lagi, apa lagi? Gambar mewarnai, iya yeah. mewarnai apa cantik ini? Gambar gajah itu ya? Yeah, gambar gajah. Di tangannya mami beli mm -hmm. di, di mana tadi? Gambarnya di pasar. Auri, mm. kok nah. videonya bisa hilang? Tahu kenapa ya? Iapus apus papi kali. Alisa, hmm. tuh lagi mau warnai apanya? Ini, ini, ini, ini bagian baju celananya ya. ini Bicanya hmm. juga diwarnai nanti. Alisa hmm, hmm. cantik umurnya berapa tahun? E, tiga tahun. Tiga tahun? Tiga tahun udah bisa apa? E, warnai. Dan berdoa berdoa bila hidrohmanim muli haham um iya karena qudwa iya kanad stain Kirato lagi nak anta alahim yeah. bohir makubir alahimola bulini. Amin. Amin ya. Yeah. Singkat sekali. Terus oh, doa doa mau makan? Bismillahirrahmanirrahim Allahumma. Ayawah. Allahumma barik lana. Barik lana. tanah mungkin aja Belum baca. Sebelum maju tidur. Doa sebelum tidur. Iya. Bismillahirrahmanirrahim way, demanerim. Bis? Nikah, wak Umar, ayah wabis nikah, Amud, Ami, deh, mm -hmm. man susai. Alisa mau sekolah? Iya. Sekolah apa? TK apa Pak Uut? Pak Uut. M. Apa apa? Nanti. Nanti kalau Pak Uut berarti ada ibu gurunya dong di sana. Lu berani masuk ke dalam ruang kelasnya. Enggak ditungguin mami di dalam? Iya. Kakakku udah gede. Heeh, hmm, kan dia gede ya. Nanti saya PAUD kan udah 4 tahun ya? Iya. Tapi enggak kantinnya, hmm? kantinnya. Kok sekolah nyari kantinnya? Sekolah <laughs> Nggak, tanya, enggak. Mau se, semua sekolah harus ada kantinnya, sayang. Tepin. Tepin, mana kantinnya? Ada apa? Di, di paut itu enggak ada kantinnya sayang anak-anak enggak -anak boleh jajan sembarangan harus bawa bekal dari rumah Oh dan jajan juga hmm. di rumah nggak hmm, bawa bekal dari rumah bawa roti atau bawa minum dari rumah tidak boleh bawa jajanan-jajanan di luar sana belinya tidak boleh desa sekolah maunya nyarinya kantinnya doang. kalau tempat makan di rumah. kalau makan makan nasi di rumah. rumah nanti, nanti, nanti di sekolah paud tuh diajarin mewarnai, bernyanyi-nyanyi, berdoa, berbaris, olahraga. main-main. main-main sama teman-teman sama ibu guru. jangan jalan di. tidak boleh menang, nis jalan-jalan hmm. sama ibu guru iya jalan-jalan deh sama ibu guru sama teman-teman Nya baru pulang terus-terusan mm -mm. itu apa dong apanya kalau jalan kaki capek lah karena nanti mami jemput pulang sekolahnya oh. mami jemput pulang sejuk sejuk Mencati lagi. Yang hmm. yang rapi mewarnainya ya. ya. Supaya nanti bulan Agustus kalau ada lomba-lomba mewarnai lagi, Lesa menang lagi juara ya, satu yuk. Yeay. Yeay. Nanti rapi lagi deh. Iya. Yang tahun kemarin Desa Agustusan menang ya juara satu yang mewarnai ya. Mewarnai apa waktu itu? Ikan. Ikan. hmm di rumah. Heeh. Hmm, hmm. Nah sekarang warnai lagi yang rapi Biar nanti kalau lomba lagi menang terus Sesanya, oke? oke. Mm -mm. Dapat hadiahnya banyak kemarin ya Juara satu ya Iya mm -mm. Kalau Warnai warna warna warna warna Yang rapi sayang Akhirnya warnai Akhirnya Akhirnya Jangan sampai ini, dulu ya. Benar. Sudah? Lom. Lom. Lom. Lom. <tik> ya. <coughs> Aduh, ditambah dicucuk cuok itu ini gambarnya. <tik> Yang bener dong sayang. Ya. Lihat dulu warna apa tadi yang belum selesai merahnya. Oh, ada hijau, ada merah, ada KB tadi. Asik. Asik Asik guys, Asik lagi mewarnai. Asik guys, saya lagi warnai guys. Mm -mm. lagi berlatih mewarnai terus supaya menang lagi tahun Asik. depan. Lagi beli dikit-dikit tadi deh, dikit lagi mas selesai guys, lengket, <laughs> lengket ya, nempel di situ ya. Hari ini majuin dulu nanti nanti balik keretuin. Tukas single kucing nah, Ya tutup dek. Hah? Udah dulu ya guys. Udah dulu ya guys. Assalamualaikum Waalaikumsalam